Tidak semua aplikasi pinjol itu bahkan hampir merata, tidak terkoneksi ke SLIK OJK. Kalaupun ada yang terkoneksi ke SLIK OJK. <SILENCIO>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 dan terima kasih juga untuk teman-teman yang hari ini udah rajin banget buat ninggalin komentar di setiap video-video yang hari ini sudah kita share kepada kalian. Mudah-mudahan kalian dilimpahkan rahmat dan rezeki yang lebih banyak lagi sehingga kita semua segera terbebas dari segala macam himpitan hidup hari ini termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol.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 Karena memang mungkin belum mampu melakukan pembayaran, terus ditakut-takuti katanya kalau aplikasi pinjol A, B dan C ini sudah terkoneksi ke Slik OJK kemarin-kemarin namanya itu B Checking, nah per hari ini namanya udah Slik OJK. Siapa hari ini yang sedang bertanya-tanya apakah aplikasi A, B dan C ini sedang, sudah terkoneksi ke Slik OJK atau tidak, bang? Soalnya kemarin uh, pas kita live streaming itu banyak banget yang bertanya tentang masalah ini. Jadi gue penasaran juga sih apa sih update terbaru terkait tentang aplikasi-aplikasi pinjol yang katanya sudah terkoneksi ke Slick OJK Langsung gue hubungin kontak WhatsApp OJK dan nanti di akhir video kita akan kasih tahu juga kepada kalian Jadi kalian jangan skip-skip video ini supaya nanti kalian dapat alur ceritanya dan kalian juga bisa melakukan hal yang sama supaya nanti jangan lagi bertanya-tanya abang dapat info dari mana, sumbernya dari mana. Nah, gua enggak akan share semua info info yang kalau dia enggak saat satu. Jadi enggak usah tanya-tanya lagi dari info yang dari mana, info yang dari mana. <laughs> Oke ya guys, langsung aja. Nah, hari ini banyak dari aplikasi-aplikasi pinjol itu katanya kalau kita enggak bayar di aplikasi mereka, maka kita akan terkoneksi ke Slick OJK. Maka kita akan disulitkan nantinya ketika kita pengen ngutang di bank-bank yang lain atau mungkin kita pengen uh, beli kredit mobil sport ada ya nggak hari ini yang kepengen beli mobil sport atau mungkin ada yang udah kepikiran buat kredit villa mewah di puncak sana. Nah hari ini mereka menakut-nakuti hal itu dan banyak masyarakat awam. Yang sampai di titik hari ini pun dia tak mengerti apa arti dari slick OJK ya kan ditakut-takutin lagi nanti kalau kamu nggak bayar di aplikasi pinjol ini maka kamu akan di blacklist BC checking kalau kemarin di ini namanya nggak tahu lagi apa sih yang terbaru hari ini. Nah, gua langsung ngambil inisiatif untuk memberikan pertanyaan kepada OJK dan kalian bisa langsung melihat di belakang layar monitor berikut ini. Oke okay, karena kemarin banyaknya pertanyaan tentang aplikasi apa saja hari ini yang memang sudah terkoneksi ke Slik OJK Gue buat pertanyaan nih sama customer service dari pihak OJK nya Aplikasi pinjol apa saja kah hari ini yang sudah terkoneksi ke Slik OJK Gue bertanya seperti itu Langsung dibalas sama mereka itu bisa diinformasikan kah salah satunya aplikasi yang ibu maksudkan Kata mereka seperti itu Gua balas ya kan karena kebetulan hari ini banyak yang pakai aplikasi ini kredit pintar rupiah cepat modal nasional ada kami Bantu Saku pinjam yuk, ada modal KT Akilat dan ada pundi gua balasnya begitu ya kan dibalas sama pihak OJK Baik Ibu Wika OJK tidak memungut biaya apapun gratis atas layanan pencetakan idep yang diberikan oke kita pengen lanjut dulu di sini OJK mengatakan, ya. Hal yang perlu diketahui adalah data pinjaman fintech lending saat ini belum tercantum di SLIK. Ini OJK yang buat, nih. Namun, ya, akan terekam dalam pusat data fintech lending atau Pusdapil. Yang kemarin tanya-tanya Bang Pusdapil itu apa, udah langsung ke Video yang sebelumnya itu gue udah bahas. Jangan tanya di sini lagi, biar kita lanjut. Yang memuat informasi mengenai pinjaman bermasalah, dari pengguna dengan pinjaman bermasalah pada penyelenggara fintech lending yang telah berizin di OJK, namun tidak menutup kemungkinan ya, atas aplikasi pinjaman online yang udah channeling dengan bank sehingga akan tercantum pada IDep Slick. Untuk itu, silahkan untuk melakukan pengecekan IDep Slick terlebih dahulu. Kemarin namanya be checking, sekarang sudah sedikit berganti menjadi IDep Slick ya, teman-teman. Jadi di sini OJK udah bilang aplikasi-aplikasi pinjol itu belum ada yang terkoneksi ke Slick OJK. Namun mungkin dari beberapa aplikasi-aplikasi pinjol yang sudah channeling atau mungkin yang sudah bekerja sama dengan bank Maka secara otomatis akan terkoneksi ke Slik OJK Jadi coba kalian periksa dan cari tahu dulu aplikasi yang kalian gunakan ini sudah bekerja sama dengan pihak bank tidak Misalnya di Tunaiku itu bekerja sama dengan Amar Bank. Misalnya Kredit Pintar tadi bekerja sama dengan MNC Bank, MCN atau MNC gitu gua lupa. Terus ada beberapa aplikasi-aplikasi yang memang mungkin sudah bekerja sama dengan pihak bank, maka mereka akan masuk ke uh, slick bank tersebut karena mereka sudah bekerja sama. Begitu keterangan dari pihak OJK. Jadi gua sebenarnya kurang puas ya kan. Jadi gua balas lagi Lantas apakah semua aplikasi tersebut akan bermasalah dengan Slick OJK atau B-checking? Ya, kalian bisa melihat di belakang, mereka kembali balas ya. Hal yang perlu diketahui adalah data pinjaman fintech lending saat ini belum tercantum di SLIK, namun akan terekam dalam pusat data fintech lending atau Pusdapil yang memuat informasi mengenai pinjaman bermasalah dari pengguna dengan pinjaman bermasalah pada penyelenggara fintech lending yang telah berizin di OJK. Nah, di sini kalian harus ingat ini. Namun tidak menutup kemungkinan kata OJK atas aplikasi pinjol yang can link dengan bank Sehingga akan tercantum pada idepslik e untuk itu silahkan cek sendiri idepslik e kalian Lanjut ya jadi untuk masalah seperti ini bisa gua pastikan semua aplikasi pinjol yang sudah terkoneksi ke bank atau bekerja sama dengan, bekerja sama dengan pihak bank itu sudah pasti uh, terhubung ke Slik OJK Namun per hari ini dari 102 aplikasi-aplikasi pinjol yang memiliki status terdaftar dan berizin di OJK Masih hanya ada empat atau 5 saja yang sudah terkoneksi ke bank Selebihnya itu belum Maka secara otomatis pula kalian belum terkoneksi ke Slik OJK jadi jangan ada yang bantah-bantah lagi Bang kemarin aku pakai aplikasi AB dan C Ini ternyata udah terkoneksi ke Slick uh, Ini itu segala macam Berarti itu sudah bekerja sama Dengan pihak bank aplikasi pinjolnya Kalau yang belum bekerja sama Dengan pihak bank berarti Belum terkoneksi ke Slick OJK Lantas gue penasaran Karena kemarin kan gosip-gosipnya Kalau peleter ini kan memang sudah Terkoneksi ke Slick OJK Nah gue bertanya lagi Ya kan Kalian bisa melihat di belakang layar monitor ini. Terus, bagaimana dengan Payletter? Apakah sudah terkoneksi ke SLIK OJK? Hari ini banyak ya yang menggunakan Payletter-Payletter -pay yang limitnya lumayan besar. Mereka balas, apabila debitur memiliki fasilitas kredit di bank atau perusahaan pembiayaan, aplikasi pinjaman online akan menjadi pertimbangan jika debitur akan melakukan pengajuan kredit kembali untuk disetujui atau tidaknya gua enggak kurang puas, gua balas lagi. Apa saja aplikasi Paylater yang sudah terkoneksi ke Slick OJK? Lalu mereka balas sebagai informasi ibu bahwa saat ini fasilitas Paylater yang disediakan pada e-commerce bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan ya, sehingga akan tercantum pada hasil Slick. Jadi seperti video-video yang sebelumnya yang udah gue bilang, kalau peleter-peleter itu ada bosnya, ada ada ininya ya, ada kerjasamanya dengan pihak pembiayaan yang sudah berstatus legal OJK. Jadi mereka sepertinya, yaudah lu mau gue modalin nggak? Tapi pakai aplikasi lu nanti supaya mereka ini masyarakat ini kena stric OJK kalau mereka nggak bayar. Nah lebih kurang bahasanya seperti itu, ya kan? Jadi lantas hmm, gua bertanya lagi, gua gak puas ya kan Karena gua pengen info A1, info A1 terus nih Apa saja nama-nama aplikasinya ibu? Aku bilang begitu, aku bertanya supaya nanti bisa jelasin kepada masyarakat Jadi mereka bilang ya kan Sebagai informasi uh, bahwa saat ini fasilitas peleter itu ya seperti itu juga Mereka membalasnya itu-itu doang ya kan Terus ya gue bertanya Apa saja aplikasi pinjol yang sudah memiliki debt kolektor lapangan Gue tanya juga sama pihak OJK Mereka bilang ya untuk mengetahui Direktori kantor lembaga pembiayaan yang terdaftar Dan di OCO OJK uh, Bisa ketik dan klik link yang mereka kirimkan Oke kita pengen ngebahas dulu Tentang selik OJK Karena hari ini pertanyaan itu paling banyak masuk ke kita Ternyata yang pertama Yang harus kalian ketahui Tidak semua aplikasi pinjol itu Bahkan hampir merata tidak terkoneksi ke SLIK OJK. Kalaupun ada yang terkoneksi ke SLIK OJK, berarti aplikasi pinjol tersebut sudah bekerja sama dengan pihak bank, seperti yang tadi gue contohin di awal. Nah, untuk pay letter, ya, makanya mungkin ada kita ketemu dua kasus, ya, seperti Shopee itu pay dan SP pinjamnya beda PT, itu beda perusahaan. Jadi kalau untuk yang peleternya itu kenapa mereka bisa terkoneksi ke Slik OJK? Karena mereka bekerja sama dengan e, salah satu PT yang atau mungkin perusahaan pembiayaan yang memang sudah terkoneksi ke Slik OJK. Maka secara otomatis pula apabila kita menggunakan peleternya, maka kita akan masuk ke dalam Slik OJK tadi. Oke, jadi untuk kalian yang pengen ngedapetin banyak informasi terkait tentang aplikasi-aplikasi pinjol yang hari ini sedang kalian gunakan, kalian bisa mengirimkan nomor eh mengirimkan beberapa pertanyaan dan pesan ke nomor WhatsApp ini. Oke, kalian catat ini nomornya dan kalian save dan langsung WA saja. Itu nomor kontak WhatsApp OJK. Kalian bisa laporin Kalian bisa curhat-curhatan sama pihak OJK Kalian bisa kasih tahu Aplikasi pinjol A, B, dan C Atau mungkin debt kolektor lapangannya Hari ini sudah melakukan pelanggaran Bapak Ibu OJK langsung kirimkan Ke nomor WhatsApp tersebut Oke jadi udah cukup jelas Jadi jangan panik lagi berlebihan Ini langsung dari pihak OJK Dan mudah-mudahan bisa menenangkan hati Dan pikiran dari teman-teman Yang mungkin belum mampu melakukan pembayaran Oke jadi mungkin itu dulu sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.